Ayo, semangat jalan, no, jalan in mm -hmm. taruh di jendela Selamat pagi pelanggan yang kami hormati atas nama PT Kereta Api Indonesia dan klub yang bertugas saat ini mengucapkan selamat datang di kereta api. Bermawannya yang akan menangkan kita ke tujuan akhir stasiun Purwosari. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 567 km dalam waktu yang diperkirakan tiba di stasiun akhir stasiun Pumbu Sari pukul 6.30 menit waktu Indonesia bagian barat dengan pemberhentian di stasiun Bekasi, Cirebon, Perujakan Terupuk, Linggapura, Bumi Ayu Kututu, Kroya, Kelumen Kutu Anjum, Kekas, Kekatan, dan selamat menikmati ah, alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia antara lain Jembatan Cipunegara Jembatan Cimalu Jembatan Cisanggaru Jembatan Sakarbea Terowongan Noto Terowongan Kebasel Jembatan Seraya Terowongan Ijo dan Jembatan Prolo untuk menjari virus COVID-19. Mohon perhatiannya untuk memahami dan wajib melaksanakan protokol kesehatan yaitu melakukan pola hidup bersih dan sehat dengan cara mencuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer, mengenakan masker dan face shield yang telah diberikan kurangi bicara serta dihimbau pakai pakaian pelindung seperti jaket atau pakaian lengan panjang lainnya semoga perjalanan kali ini lancar tanpa hambatan dan kita diberikan keselamatan sampai tujuan selamat menikmati perjalanan anda terima kasih atas kepercayaan anda telah menggunakan kereta api selamat pagi Bagi penumpang yang kedapatan merokok di atas rangkaian kereta, akan segera kami turunkan di stasiun terdekat berikutnya. Terima kasih. For our convenience, please not smoke on the train, in the toilet, or in the portis. To the passenger who getting smoke on the train, we will getting off you in the next station. Thank you. yang kami hormati. Selamat datang di kereta api Bengawan dengan nomor perjalanan 292. Perkenalkan, saya Martos sebagai kondektur yang bertugas dalam perjalanan kali ini. Apabila membutuhkan bantuan, silakan menghubungi saya di nomor telepon yang tertera dalam papan nama yang terpasang di ujung depan atau belakang kereta. Terima kasih dan selamat menikmati perjalanan Anda. dan lewat baik Thank <laughs> you.